Taukah kamu, ternyata inilah zikir yang dapat menghilangkan 70 macam penyakit Sahabatku, barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak tiga kali di setiap hari Dan istiqomah dalam mengamalkannya Maka akan dihilangkan oleh Allah 70 macam penyakit dari tubuhnya Gimana zikirnya? Zikir ini, ini tidak main-main Kalau ada yang di penyakit Entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya Dan dokter mengatakan mustahil sembuh maka bacakan dzikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya. Siapa yang mengamalkan dzikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayub Alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan dzikirnya: Ani durru, wa anta arhamur rahimin.